Baiklah para sahabat untuk menemani santai sore kalian saat ini Bang Bimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kita, Bunda Lesti dan Papa Bila. pertama para sahabat kita lihat ya ada sebuah info spesial bahagian nih untuk kita semua warga Konoha karena sudah di di channel YouTube-nya Leslar Entertainment Vlog terbaru yang sangat luar biasa membahagiakan kita semua Bunda lesi kejora dan Papa Bilar ini saling adu rayu, ya, masya Allah. Mereka memang kompak banget. Apalagi kekiutan dan keromantisan mereka selalu membuat kita bangga dan selalu bahagia, masya Allah. Mudah-mudahan rumah tangga mereka selalu langgeng, selalu bahagia dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Yang belum nonton persahabat, silahkan mampir ke channel YouTube Lelang Entertainment karena disitu sudah di upload terbaru vitamin bahagia yang tentu membuat kita semakin bahagia pastinya, masya Allah. Di postingan ini persahabat, banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan, yakni dari akun 358 Komaria mengatakan, sama gesturnya, gak jadi romantis katim persahabat ya. Keromantisnya Rizky Bilar menjadi gestrik Persahabat ya Masya Allah Memang kelakuan Lesti dan Bilar ini kompak banget ya Sama-sama mereka memang mempunyai Hobi yang tentunya sama Gestriknya romantisnya ada Masya Allah mudah-mudahan bahagia selalu untuk idola kita Amin Dan selanjutnya persahabat Ini ada sebuah momen spesial juga nih Di unggahan Papa Bilar ya Papa Bilar ini lagi main games menjawab soal Wow ini sih luar biasa banget persahabat Alhamdulillah Papa Rizky Bilar ini menjawab soal dengan jawaban yang benar Pasti BBL maka banget ya mempunyai Papa seperti Rizky Bilar Yang pengetahuannya luas banget Masya Allah Ini kuis agama Islam persahabat ya Papa Bilar menjawab benar semua pertanyaan Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Lesti Bilar Team Perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan Abang El pasti bangga, punya apa-apa kayak Bambi BTW mimin kira HP kentang mimin error Ternyata emang gak ada suaranya Wow. <laughs> komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat Leslar Ya, nih dari akun Instagram Ansur Risa Mengatakan di kolom komentar, pinter juga ya Subilar Biar bandel-bandel juga, tapi pengetahuan agama Islamnya tinggi Jujur, pertanyaan di atas cuma satu atau dua yang gua tahu. Padahal, pas SMP gua sekolah madrasah, katanya tuh gua memang luar biasa banget. Papa bilar memang pengetahuannya sangat luas karena Papa bilar itu hobinya membaca, jadi pengetahuannya itu luas banget, masya Allah. Dan kita lihat juga proses ada komentar lain diberikan dari akun di Instagram. Lerang 5610 mengatakan di kolom komentar Ya ampun Min, sampai pol HP ku, kok masih nggak ada suaranya ya Sampai-sampai ditempelin di kuping katanya tuh Memang ini nggak ada suaranya persahabat Tentu kita bersyukur, Alhamdulillah Idola kesayangan kita memang selalu membuat kita bangga Alhamdulillah persahabat Dan kita lihat juga ke kabar berikutnya ini info penting juga nih untuk kita semua, jangan sampai lupa malam hari ini Bismillah lancar persahabatnya, idola kesayangan Bunda Lesti dan Papa Bilar Dipastikan akan hadir di acara Kiss World 2022 di malam pertama Malam hari ini jam 8 malam, akan disiarkan secara langsung di Indosiar Info ini juga kita dapatkan dari Bagas ya, asistennya Papa Bilar dan diripas kembali oleh akun Senang Putih Bilar Kalimat caption info pun dituliskan di postingan ini Jangan lupa nanti malam harus kudu wajib nonton Tuh siapkan cemilan Siapkan teman nonton kalian bersahabat ya Karena malam hari ini bakal ada kejutan yang akan disuguhkan Yang akan diberikan oleh Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya bersahabat kita lihat juga ada kabar spesial bahagia nih dari Langit Musik Langit Musik menginfokan persahabat ya top 50 di bulan Januari Perhatikan Alhamdulillah Untuk lagu Bunda Lesti Kejora ini masuk di nomor 22 Dengan lagu Andalan Kulofas Dengan Ikhlas Bukan hanya Bunda Lesti saja yang masuk di top 50 Alhamdulillah lagu Papa Rizky Bilar pun ini masuk di top 50 Di urutan ke 31 dengan judul lagu Kini hanya tentangmu Ini suatu kebanggaan Suatu kebahagiaan yang kita rasakan Yang kita dapatkan Alhamdulillah para sahabat Untuk lagu-lagu Idola kesayangan Bunda Lesti maupun Papa Rizki ini Masuk di top 50 Januari para ya, Masya Allah Ini berkat kekompakan dari para sahabat Leslar Fans yang luar biasa Mudah-mudahan semakin solid Semakin kompak untuk mendukung karya-karya terbaik Lesti dan Rizky Bilar Dan kita para sahabat masih menunggu kejutan berikutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya. Ini berinformasi informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.